Tita Tita sengok Hai Rhea, halo Epi, waalaikumsalam Ula, Nanyo Airdian, hai Rahmi Aceh, halo Hai, hai Ini aku lagi pakai masker wasahan Ini udah mulai kering Kalian wajib coba wasahan karena udah Menipis stoknya Dan stoknya cuma ada di reseller-reseller Kalau mau tahu reseller Huasahan uh, ada di mana aja Bisa langsung cek instagramnya Huasahan At Huasahan ID Kita iya dong bikin glowing bit Yang jelas masker Huasahan tuh bisa melembabkan wajah Bersih, pokoknya setelah habis maskeran Gak perlu cuci muka lagi Karena langsung kinclong, cerah seketika Ini buat wajah jadi lebih cerah M. Devan, hi Moni Ya Allah Monique. apa kabar sih si Azram, Monique Serin, apa? Hi, <laughs> ex Juneng sekarang halo. Wajib coba nih masker kuasahan. Oh, Marga Lena, halo, anyo. Aris, ini masker kuasahan, ini peel off mask. Ini bentar lagi kering, jadi nanti aku kelat ya. Apa sih? Aku kupas gitu. Hai hai Shailin cekal teh halo halo Yola nyo. Hai hai Ros ini ya Bogor halo teh -hal Agus wah namanya teh Yung nih, sama suga nyol. Ika terima kasih Emang kenapa kalau aku yang pakai? Ntar kalau aku nggak pakai, kalian nggak percaya kalau aku pakai ini setiap minggu. Cocok untuk semua jenis kulit ya. Anjo. Nasi sin abla jim. Ben im. Alhamdulillah aku sehat. Mana ini malamongan halo. Ikis lagi ngaji. Michelle, Halo. Sumena baru masuk kamar Bobo Sri Ayu Lestari, hai Ini setiap minggu pemakaiannya tuh eh uh, Seminggu sekali boleh Seminggu dua kali, maksimal banget seminggu tiga kali Kalau aku seminggu dua kali, kadang seminggu tiga kali Mama Juna, halo Mama Juna Triantoro, ini maskera, namanya peel off mask Cewek cewek bisa pakai, kamu coba deh cowok Biar mukanya cerah Enggak dong, gak perih Ini tuh bisa buat semua jenis kulit, kulit berminyak Kulit kering, kulit sensitif juga bisa Karena kita nih ada ini jadi gak akan kenapa napa mukanya gak akan bikin merah Mega Friska, hai mam Matasibnis Ala zamba mantum tay habibi Monik. Tuh aku lagi pegang-pegang Masih ada yang belum kering Krisna sayang, Krisna aja pakai wasahan tuh yang cowok. Iya mulus karena pakai wasahan. Ini aku sebelum kalian, sebelum aku jualin ke kalian, aku tuh udah jadi percobaan duluan. Ya, ini sudah menjadi percobaan aku terlebih dahulu di wajah aku berapa bulan. Jadi aman terkendali. Hari wastika Iya, nonton Blackpink Iya dong, Bilkis kan ini banget, udah ngancem banget nonton harus. Hah, apa Jelen Ambon hai Ini petal merah namanya sayang petal bunga rose Nah baban Kartika, hai Marsha boleh dong Siva aja pake kemarin malam Kan aku story in, tuh Siva pakai menyusui ibu hamil Ini dipegang-pegang karena aku lagi ngecek udah kering belum Kalau kering nanti aku mau Kelupas biar kalian lihat semua Tiana kamu juga cantik Andra Bandung, halo. Iya ya lapor pak ya. Aku akan coba menjadi uh, apa tuh? Yang di Banjarmasin coba lihat ada tuh kuasa apa reseller wasahan di sana. Hi kendari Dakendari. Iya saya jadi petugas ya aku ya. Tuti Bogorai. Ini Ellen, Shombing, si aku lagi pakai Huasahan sayang <tik> Aku Huasahan <tik> Maskernya namanya Huasahan Ini masker buatan dari aku Alhamdulillah udah mau sold out semuanya Kita bakal pre-order lagi ya, tenang aja yang belum kebagian yang pada pakai wasahan jangan lupa tag ke instagram aku dong sama instagramnya wasahan nanti kita repost masih belum kering iya Ruri Distro coba deh, ini buat cewek cowok bisa buat ibu hamil, ibu menyusui bisa Jihan, Alhamdulillah baik Ayu Rahmandas, Bogor, halo Siva Jombang, hai Sipti ini Bandung, halo Mutiara, hai Iya gampang kok di tenang aja Hai Solo Ini namanya kuasa Hanju Ini bukan filter sayang, ini masker wasahan. Ini aku lagi ngeringin wajah. John, lu kemana aja sih John? Rangga, sahabat gue gak muncul-muncul, gila deh. Wiwi, iya, alhamdulillah. Aku tuh rajin pakai wasan. Wasan tuh mengangkat semua sel kulit mati, mengangkat komedo yang ada di wajah buat lembab jadi kalian kalau habis pakai masker ini nggak perlu lagi cuci muka langsung tidur juga nggak apa-apa ini harganya juga terjangkau terus cocok buat dipakai kulit kering kulit uh, berminyak kulit sensitif juga aman ya alantoinnya jadi nggak bakal iritasi nah, ada alantoinnya jadi kulit kalian nggak bakal iritasi Lesri Sulawesi Tenggara Hai iya betul Ibu maskernya bagus. Nah, pakai terus, rajinin. Uh, IP aku aja, Fori ya. Dia ketagihan pakai wasahan sampai temannya juga disuruh coba akhirnya beli dan mereka cocok pakai wasahan. Katanya cerah kalau abis pakai itu lembab. Awendi aja ngomong. Waktu kemarin abis pakai sama Ayu, sama Bunda Ayu ngomong, kata Awendi. Tapi anak ya Ayu abis diklat gitu muka tuh jadi lembab kayak bersih, adem gitu. Ini satu-satunya mungkin yang masker wajah yang dipakai wajah tuh biasanya kan kalau masker tuh suka panas, suka gatel, tapi kalau ini adem, tanpa perlu kalian taruh di kulkas, ini tuh udah adem banget dipakai ini. JLZ, tanya seyo, tongseng. Meisha, nama produknya Hwasahan, ayo. Jemut terus, yo. Mariana Mariana, ayo. Tersihan, bon wasahan, Iya wasahan tuh artinya tuh gorgeous Itu dari bahasa Korea Nih ada nih wasahan ada skor Bekasi Tuh yang di daerah Bekasi ada wasahan di Bekasi Coba Jihan lagi nonton drakor apa Aku lagi mau nonton ini sekarang Alchemy of Souls part 2 Ada pacar aku ya nih seger lihatnya Iya dong apalagi nanti pada saat nanti aku kelet nih Lia ini harganya terjangkau Udah aku pasti tahu ya